halo balik lagi di channel saya Evan Suyarni dan kali ini gua berada di Yakiniku like di Mall Grand Indonesia dan kali ini spesial banget gua diundang oleh Yakiniku like dan ini menu-menunya tadi sudah live di Instagramnya Yakiniku like nah ini ada ayam terus ada kimchi terus ada nasi pakai apa kari Terus daging ada dagingnya juga, terus ada bumbum bombay dan ini daging dagingnya tuh tebel banget, worth it banget ini yang 200 gram. Terus ini ada miso soup dan ini ada saus sausnya, ada spicy miso, terus stamina garik, terus like original saus. Ini tadi udah gue coba, yang miso spicy saus sama stamina garik saus ini benar-benar mantap terus ada garisnya ini berasa banget dan ini teman gua halo dan thank you sudah nemenin Sama -sama. ini gua mau coba beefnya dengan bumbu karinya Mantap banget Terus e, dagingnya ini empuk banget sumpah Ini ayamnya. Ini saya cocok nih ya Jadi di sini tuh cukup aman banget, cukup uh, worth it untuk harganya dan terus untuk uh, memenuhi standar protokol udah udah oke okay. yakin yakiniku like terus di sini nah di sini juga ada social distancing. Nah, gua sama temen gue ini udah beda jarak. Di sini juga ada meja yang distancing juga, jadi nggak boleh terlalu dekat dan temen gue juga tuh sampai kita nyewa bukannya wah sih kita di dua kita di dua meja jadi gitu dan terus ini tocnya dan terus juga di sini udah safe banget terus alat-alat makannya itu udah di wiping, plastik dan kalian sangat dijaga keamanannya deh pokoknya dan gue mau lanjut makan lagi, ini gua makan miso soup ya Nah ini miso ada tahu jepang, terus ada tahu lautnya juga Dan gue paling ketagihannya itu sama namanya karinya gitu benar bener enak Terus di dalam karinya itu udah disiapin daging, terus ada bawang bombaynya juga. Sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, Aduh, pokoknya pengen meninggal Pada banget. Jay, sudah ada. Hmm. Gimana geng? Enak gak? Lagi loh ya dimana? Dimana? Dimana Bawang, Terus bau nggak badannya? Bau asap enggak? Asapnya Bau asap Asapnya udah enggak ada kan. Gua sama temen gua. <tid> Jangan lupa untuk uh, di follow IG-nya Koko Jajan Eka Puspita Wati Terus Junita Oke Ini, okay. Ini eh, Miss Tiktok eh, Ini YouTube, Miss Tiktok Nita Official Nita, official. Eh, Nita Manis Official ya? Oh Nita Manis Official Kalau uh, Eka Oke okay ini ada YouTube-nya juga dan nanti gua akan cantumin ya oke okay guys uh, sekian review gue diyakiniku like jadi kalau misalnya kalian untuk keyakiniku like gak usah takut lagi jadi kalian uh, cobain aja dan terus di sini udah safe banget udah uh, aman bu pokoknya aman banget udah semuanya dari segi protokolnya udah terjamin terus kalian masuk juga udah dicek suku tubuh terus jadi harus menggunakan sanitizer dan pokoknya protokol yang dianjurkan oleh pemerintah dan jika kalian suka boleh untuk di like comment subscribe dan di share di media media sosial kalian dan jika kalian nggak suka boleh di dislike dan see you di channel saya berikutnya dan bye Okay, boy.